Pasti warga kuno happy banget ya Karena semalam disuguhkan full vitamin Langsung dari idola kesayangan Apalagi Bunda Lesti dan Papa Bilar Semalam dinner romantis Spesial merayakan tanggal 24 Persahabat ya Masya Allah Bahagia sekali Dan pastinya kita bangga Punya idola yang sangat luar biasa Seperti Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini kebahagiaan yang kita rasakan bersahabat Mudah-mudahan rumah tangganya Leslar selalu langgeng, selalu bahagia, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan vitamin bahagia pun, per ya muncul di jam poci. Kita simak. Tatapan dari keduanya memang luar biasa banget ya. Apalagi outfit yang dipakai selalu bikin salvo kita semuanya. Kita salvo dengan tas yang dijinjing oleh Bunda Lesti. Wow, diteng-teng ya. Oleh Bunda Lesti, tas mewah branded yang sangat luar biasa mahalnya Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diperlancar segala urusannya Dan mudah-mudahan fanbase juga Fan-fan sejati selalu kompak untuk selalu mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Ini adalah tentunya pasangan kapal yang terfavorit untuk warga Konoha Banyak tanggapan komentar yang diberikan juga nih persahabat dari Unifah Fahri 2 disitu mengatakan Masya Allah, tetep pasangan favorit saya dari sekian banyak pasangan artis. Pertama jatuh cinta dan ngefans ya cuma sama pasangan ini. Ngikutin dari awal dari audisi, OML sampai ada abang Al-Fatih dan semakin banyak rasa sayangku buat mereka. Aku belajar tentang ketulusan hati dari Dede. Semoga aku dikasih umur yang panjang biar bisa melihat tumbuh kembang Abang Al-Fatih sampai besar. Amin. Masya Allah banget ya. Sebelumnya, Pak sahabat kita juga uh, lihat. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Sendal Putih Bilar. Di antara banyaknya kisah cinta yang kusaksikan, kisah cinta kalian tetaplah favoritku. Masya Allah banget ya, Leslar. Semoga semakin banyak dukungan Semakin banyak support dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat kita simak juga Vitamin tentunya lengkap Ketika Abang Fatih muncul Persahabat ya Bayi ganteng Ini adalah pemeran utama Masya Allah persahabat ya Sepertinya pandanya lagi diintai oleh Abang L ya <lacht> Lagi di fantau tuh Masya Allah banget ya Abang Fatih semakin hari tampil Semakin menggemaskan semakin lucu Dan semakin pintar pastinya Masya Allah Dan ke kabar berikutnya persahabat, Kita simak juga ada kabar Ini mengenai Markonah Yang diceritakan oleh salah satu sahabat Ini diposting oleh lovers 2 Dari Dunia 07 persahabat, ya. Ini menceritakan ada salah satu netizen atau haters yang selalu memfitnah Abang L dan keluarga persahabat ya, akhirnya kena karmanya sendiri. Kita simak aja nih persahabat, cerita dari Dunia 07. Gini Bu Isti Usma, gua mau keluarin di sini aja sebenarnya. Ini cerita gua udah pendem lama banget. Asal ibu tahu ada salah satu akun dulu yang suka banget fitnah bilar dengan A dan suka banget up yang bilar, live foto temennya yang dulu di SS. Kalau ada yang baca ini nama akun, itu dulunya BBL. Dulu dia fitnahnya minta ampun, masalah like aja, dipermasalahin bu Tapi apa sekarang, dia minta bantuan kesana-ke sini, ngirim foto anaknya, koma, di rumah sakit. Dia minta bantuan dengan teman saya. Dan dia DM teman saya, dia ngaku kalau mungkin itu teguran dari Tuhan, karena dia selalu fitnah bilar. Dan dia sudah beberapa kali DM Bilar dan A buat minta maaf Tapi belum direspon Jadi please buat yang fitnah-fitnah Dan lain-lain Memang akibatnya belum kalian dapatkan Tapi akan ada aja nanti di depan Menunggu akibat fitnah kalian itu Ini adalah salah satu contoh nih persahabat ya Makanya hati-hati bermedia sosial Apalagi tentunya komentar yang tidak baik Dan selalu mau fitnah ini bakal ada aja balasannya di far sahabat ya astagfirullah. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh lovers 2 Hati-hati untuk tukang fitnah bilar. Sudah ada yang kena akun BBL. Nama akun dia BBL tapi kalau posting di feed atau story. Astagfirullah dia selalu fitnah bilar. Selingkuh sama A dan yang kena anak dia tangan jarinya hancur kena petasan dan dia mewek mewek meminta sumbangan dana untuk biaya berobat anaknya. Dia sudah ada M Bilar sama si A tapi belum direspon buat minta maaf sama pilar. Ini teguran ya dari Allah karena ngeri kalau fitnahannya udah keterlaluan dan yang difitnah sujud, ngadu sama Allah ngeri banget. Hati-hati ya -hati untuk tukang fitnah. Kalian cepat tobat sebelum ajal menjemputmu semoga kalian tukang fitnah Cepat dapat hidayah dari Allah Ya persahabat, ya hati-hati Makanya bermedia sosial harus dijaga Kita harus selalu positif Selalu berkomentar dengan baik Jangan sekali tentunya Sampai menyakiti hati seseorang Banyak sekali komentar Dan tanggapan yang diberikan nih, persahabat Ada tanggapan dari Lian Lindawati Disini juga menanggapi Lagian, udah mau dua tahun masih aja ku yang berkeliaran, modal medsos doang dan asumsi sendiri antar kena tulah baru tahu Sok jadi orang baik, padahal belum tentu orang yang kita fitnah itu seperti perkiraan kita Siapa tahu lebih-lebih baik dari kita, banyak-banyak berdoa yang baik-baik insya Allah Suatu saat berbalik baik juga ke kita, modal foto sama story doang langsung bikin cerpen di situ banyak orang, apalagi kalau sepi, wah alamat wanita sudah keluar semua. Tuh, persahabatnya, ini harus selalu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan semudah-mudahan selalu positif untuk selalu menebar kebaikan. Amin. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Ini ada kabar baik dari Leslar Meta Fools. Dapat kabar baik, persahabat ya. Katanya hari ini Leslar Metaverse keren banget. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan semakin mendunia, semakin jaya dan sukses. Amin. Berikutnya juga, persahabat, ya. Kita lihat di TikToknya Papa Bilar. 10 jam yang lalu memposting video Abang Fatih dan v sudah mencapai 5,8 juta kali ditonton. Wow, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan semakin sukses juga untuk Papa Bilar, Bunda Lesti, dan semuanya. Dan kita lihat juga di hanya Kaseni Purama Masahari yang memposting momen kebersamanya di acara kemarin, luar biasa selalu kita salvok dengan pasangan Lesnar ya, yang sangat membuat kita semakin bangga dan bahagia. Kita masih menunggu kejutan dan judukan terbaru berikutnya di pagi hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate, dan terhangat berikutnya.